Inilah promo mobil baru Hyundai kereta di GIAS 2021. Hyundai Motors Indonesia HMID, resmi meluncurkan SUV terbarunya, yakni Hyundai kereta di pameran GIIAS 2021. Mobil baru tersebut cukup menarik perhatian para pengunjung GIIAS 2021, terlihat dari jumlah pesanannya sudah tembus ratusan unit hingga hari keempat perhelatan pameran otomotif tahunan ini. Dari hari ke hari, kami melihat bahwa pemesanan atas Hyundai kereta terus meningkat, kata Chief Operating Officer PT. HMID makmur dalam siaran pers yang diterima tempo hari ini, selasa, tanggal 16 November 2021. Tingginya minat konsumen terhadap mobil baru Hyundai kereta ini tidak terlepas dari sejumlah program purna jual yang diberikan HMID. Mau lainnya adalah pelanggan yang prebooking pada November tahun 2021 akan mendapatkan gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3 plus 1 tahun atau 60.000 ribu kilometer, gratis pick up and delivery service unit selama 3 plus 1 tahun di dealer resmi Hyundai. Bahkan kesempatan mendapatkan paket perjalanan ke Korea Selatan untuk 100 pelanggan dan karya spesial dari kolaborasi eksklusif Hyundai Xerica. BlueLink e sendiri merupakan teknologi konektivitas yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan memiliki akses penuh ke mobil kereta melalui smartphone dengan begitu pemilik kendaraan memiliki akses penuh ke semua fitur di mobil mereka Chief Operating Officer PT HMED, Makmur menjelaskan bahwa Hyundai selalu berkomitmen untuk memberikan inovasi bermakna yang meningkatkan kualitas hidup pelanggannya. Hyundai sendiri memang diakui selalu mendengarkan pelanggan dan memberi terobosan yang melampaui harapan mereka. Mengenal fitur Blue -Link di mobil baru Hyundai Creta. Hyundai Creta merupakan realisasi dari komitmen tersebut, karena Creta tidak hanya sekedar SUV yang sempurna untuk pelanggan otomotif Indonesia, tetapi juga hadir dengan teknologi yang membawa mereka lebih dekat ke mobil. fitur blueling diketahui mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik kendaraan pasalnya pengendara nantinya bisa mengakses berbagai fitur canggih seperti start stop engine jarak jauh kontrol iklim lock unlock pintu jarak jauh klakson dan lampu jarak jauh dan mengetahui titik lokasi di mana kendaraan diparkir melalui find my car tak hanya itu Pengguna Hyundai kereta nantinya juga bisa mendapatkan notifikasi di ponsel pintar ketika kendaraan dicuri. Fitur ini dinamakan Stolen Vehicle Immobilization, yang nantinya bisa menghubungi call center untuk menghentikan kendaraannya. Selain itu, pengguna Hyundai kereta juga nantinya bisa memastikan kendaraannya dalam kondisi terbaik. Itu dikarenakan fitur Blue Ealing bakal memberikan manual automatic diagnostic report, yang secara otomatis melakukan diagnosis jika ada hal yang tidak beres dengan mobil. Mobil baru Hyundai kereta dipasarkan dalam 10 varian warna, yakni Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl, Dragon Red Pearl, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof dan Creamy White Pearl with Black Roof Berikut daftar lengkap harga Hyundai Kereta On The Road, OTR, DKI, Jakarta Hyundai Kereta Aktif 6 Speed MT, 279 juta rupiah Hyundai Kereta Trend 6 Speed MT, 299 juta rupiah Hyundai Kereta Trend IVT 319 juta rupiah. Hyundai Kereta Style IVT 359 juta rupiah. Hyundai Kereta Prime IVT 397.500.000 rupiah. Hyundai Kereta Prime IVT Two Tone Roof 399 juta rupiah. Demikian informasi dari kami tentang promo mobil baru Hyundai Kereta di GIIAS 2021. Dapatkan paket perjalanan ke Korea Selatan untuk 100 pelanggan. Gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000 kilometer. Mungkin Anda adalah salah satunya yang beruntung. Dukung channel kami untuk mendapatkan informasi seputar mobil dengan cara subscribe, like, share dan komen. Salam Car2 Channel Jangan lupa, subscribe, Youtube Car2 Channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya.